Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya DM Info Kesehatan. Kali ini saya akan mengulas tentang manfaat dari buah kesemek yang wajib diketahui. Manfaat buah kesemek didapatkan berkat kandungan nutrisi yang melimpah di dalamnya. Buah yang memiliki rasa dan tekstur yang unik ini dipercaya dapat menjaga kesehatan jantung hingga mengurangi risiko terserang penyakit kanker. Buah kesemek atau Diospyros kali pertama ditemukan di negara Tiongkok lebih dari ribuan tahun silam. Buah ini memiliki tampilan yang cukup unik, yaitu berwarna oranye seperti tomat dan memiliki rasa manis seperti madu. Meski tidak sepopuler buah-buahan lainnya, manfaat buah kesemek jangan dipandang sebelah mata. Kandungan nutrisi di dalam buah kesemek. Di dalam buah kesemek terdapat banyak nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, vitamin A, vitamin C, serat, tiamin, riboflavin folat, magnesium, fosfor. Selain itu, buah kesemek juga mengandung beragam antioksidan, seperti flavonoid dan tanin. Buah kesemek bisa menikmati dalam berbagai cara, yaitu dimakan langsung, dijadikan campuran salad buah, atau diolah menjadi berbagai macam hidangan, seperti jus, selai, atau puding. Manfaat Buah Kesemak Untuk Kesehatan Berkat keragaman kandungan nutrisi di dalamnya, tak heran jika buah kesemak memberikan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Berikut ini adalah beberapa manfaat buah kesemak yang sayang untuk dilewatkan. 1. Menjaga Kesehatan Mata Satu Buah kesemak mengandung lebih dari setengah kebutuhan vitamin A, harian Anda. Selain itu, buah kesemak juga kaya akan antioksidan lutein dan zeaxanthin. Kedua kandungan ini berperan penting dalam menjaga kesehatan mata, menajamkan penglihatan, dan mencegah berbagai jenis penyakit mata, misalnya degenerasi makula. 2. Menjaga kesehatan jantung. Manfaat buah kesemek dalam memelihara kesehatan jantung berasal dari kandungan antioksidan flavonoid dan tanin yang cukup tinggi. Antioksidan tersebut diketahui dapat menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, serta mengurangi peradangan, sehingga baik dikonsumsi untuk mengurangi risiko terkena penyakit jantung. 3. Mengurangi risiko terkena penyakit kanker. Selain untuk mengurangi peradangan, antioksidan juga berperan dalam mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Radikal bebas dapat memicu berbagai penyakit kronis, termasuk kanker. Berkat kandungan antioksidan beta karoten di dalamnya, buah kesemek ini dapat menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker, terutama kanker paru-paru dan kanker usus besar. 4. menjaga kesehatan otak. Buah kesemek mengandung antioksidan visetin yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan otak. Senyawa visetin terbukti mampu meningkatkan memori jangka panjang, mencegah kerusakan saraf, dan mencegah penurunan fungsi kognitif akibat efek penuaan. Tidak hanya itu, visetin diketahui bisa mengurangi kerusakan otak yang disebabkan oleh stroke. Visetin juga dapat meningkatkan kadar hormon serotonin dalam tubuh sehingga bisa mengurangi gejala depresi. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat buah kesemak lainnya, seperti membantu menjaga sistem pencernaan, mendorong pembuangan racun dari tubuh, dan mengurangi risiko diabetes. Namun, perlu diperhatikan jika berbagai manfaat buah kesemak seperti yang disebutkan di atas, masih membutuhkan bukti dan penelitian lebih lanjut. Demikian ulasan dari kami tentang ulasan manfaat dari buah kesemak. Semoga bermanfaat dan, terima kasih.